So what's up? Welcome back to my channel with Bocapatu and then debot uh, robot for swipe and moving in your, your room. Jadi teman-teman kali ini Bocapatu mau review bagaimana proses untuk bersih-bersih rumah bersih. dengan di jadi dibuat bot ini bisa untuk mengurangi tugas kita untuk bersih bersih rumah bukan berarti kita tidak ada air air di rumah ini silent music brother nanti kena haki brother dia menggunakan sensor nggak akan nabrak jadi sampai-sampai kecil kayak gini rambut bekas rokok ketemu orang yang males Untuk teman-teman yang mau nanya belinya di mana, tanya pada keranjang hijau. Ah, Adil. gokil uh, dia tidak nabrak kawan. Oh. ini sampah-sampah yang kecil gini nih bersih nih mudah noda ini, ini dan, dan, dan. Dia menggunakan true detected 3 dimension Di tengah ini, buat tempat sampahnya. Sekarang kita balikin dia ke habitatnya, guys. Guys. Jadi habitatnya di sini, guys. Di ngecas sendiri, charger. Untuk prosesnya kita lepas lagi. Mudah, nggak perlu bayi. Mulai lagi, hanya dengan satu kali tombol, dia otomatis bergerak kembali mencari sampahnya. Kenapa dia langsung lari ke sana? Karena kan yang bagian di sini udah dibersihin sama dia. Oh, basah guys. Jadi teksturnya kayak bekas di setelah disapu. Langsung di pel gitu, dia bisa masuk kursi. Coba tanpa harus nabrak. Okay. Mungkin dari aku bocah patuh gitu aja, guys. Thank you for watching. Don't forget like and comment and subscribe.